House Season 3, Episode 12 Rekap Episode 12 dimulai dengan kematian Con So Jin yang terkena lampu gantung, sementara Ha Yun Chul dan Berona terjatuh ke tangga. Beruntung Kang Mari segera datang dan menelpon rumah sakit setelah melihat Ha Yun Chul dan Berona tak sadarkan diri. Di sisi lain, Sokyung memberi keterangan pada pihak kepolisian dan berkata jika dia tidak memiliki siapapun. Tak lama Sim Suryon dan Sok Hun datang menjemput Sok Yung, namun Sok Yung tetap tidak mengakui Sim Suryon dan Sok Hun sebagai keluarganya. Ternyata Sok Yung dituduh sebagai komplotan Jo dan T untuk kabur ke Jepang. Sok Yung mengatakan jika dia melakukan hal itu sendirian dan terus berbohong pada polisi. Setelah itu Sim Suryon kemudian memberitahu polisi jika Jo dan T ada di rumah sakit jiwa di Fukuoka, Jepang. Setelah dibebaskan, Sokhyung mengatakan jika dia ingin melihat kehancuran Jo dan Tae dengan matanya sendiri. Sokhyung juga mengatakan akan bertahan hidup sendiri karena dialah yang memilih Jo Dan;te. Sim Suryon tak lagi membahas tentang itu dan mengajak Sokhyung makan bersama. Sim Suryon kemudian mengatakan jika Sokhyung adalah anaknya sejak awal dan tak akan berubah apapun yang terjadi. Setelah itu, Sokhyung menyesali semua perbuatannya dan meminta maaf kepada Sim Suryon. Tak lama setelah itu, Sok Hun mendapat telepon dari Kang Mari yang mengatakan jika ada kecelakaan di Hera Palace. Mereka kemudian langsung menuju ke rumah sakit, sementara Ha Yun Chul dan Con So Jin sedang dioperasi. Selanjutnya Sok Yung menghentikan langkah Ha Eng dan mengatakan jika Con So Jin selamat meskipun tertimpa lampu gantung. Sok Yung juga mengatakan jika Con So Jin pasti sedang berpura-pura gila karena jadi buronan dan perusahaannya bangkrut setelah itu Habil menghentikan SIM suryon yang sedang membangunkan contoh Jin di kamar pasien contoh Jin pun akhirnya tersadar setelah SIM suryon menyiram air ke wajahnya namun Habil marah kepada SIM suryon dan memintanya keluar SIM suryon yang masih kesal mengatakan akan menghancurkan contoh Jin bagaimanapun caranya setelah SIM suryon pergi contoh Jin berbicara pada engbil namun contoh Jin tak mengenali engmbiu Tak lama setelah itu para rentenir datang dan masuk ke kamar Chon Sojin menagih hutang. Sementara di depan ruang operasi, Berona menanyakan keadaan ha Yun Chul pada Sim Suryon. Berona menangis karena merasa bersalah pada ha Yun Chul yang telah mengorbankan dirinya untuk melindungi Berona. Kembali ke ruangan Chon Sojin, para rentenir itu kembali marah dan tak mau pergi dari ruangan Chon Sojin. Mereka bahkan memukuli sekretaris Do dan mengatakan jika Chon so Jin dan Ha Biul harus membayar hutang Jo dan Tae hingga mati. Mendengar salah satu preman merayu Ha Ng Biul, Chon so Jin kemudian bangkit dan menggigit telinga preman itu hingga berdarah. Setelah itu mereka semuanya pergi meninggalkan Chon so Jin yang menjadi gila. Selanjutnya Jo dan Tae di rumah sakit jiwa dibawa pergi untuk perawatan psikologis. Namun Jo dan Tae membuat keributan dan menumpahkan supanas panas ke wajahnya. Jo Dante kemudian dibawa ke ruangannya lagi, namun Jo Dante tetap berusaha kabur dengan membius salah satu perawat. Jo Dante kemudian melakukan penyamaran sebagai perawat untuk kabur dari rumah sakit jiwa itu. Jo Dante akhirnya berhasil kabur sambil berkata jika dia akan membalas dendam pada Logan Lee dan Sim Suryon. Di sisi lain di Hera Palace, Sokyung membawakan obat dan menemui Berona yang sedang dirawat oleh Jenny dan Kang Mari. Jenny mengusir seok dan berkata jika mereka tak butuh permintaan maaf seok -yung. Namun Berona mengatakan jika seok harus meminta maaf hingga Berona memaafkannya. seok kemudian berlutut namun Berona, Jenny dan Kang Mari pergi meninggalkannya. Sementara itu Sim Suryon dan Logan Lee diberitahu oleh dokter jika kerusakan otak Haiyun Chul sangat parah. Setelah itu, mereka mendapat laporan jika Joe dan T telah kabur dari rumah sakit jiwa di Jepang. Tak lama Sokhun mendapat telepon dari Jo dan yang meminta tolong untuk membantunya kembali ke Korea. Jo dan juga mengatakan jika dia melihat dengan matanya sendiri jika Chon so Jin yang mendorong Oh Yoon Hee dari tebing. Sokhun kemudian mengatakan pada Jo dan akan membantunya untuk kembali ke Korea. Namun semua itu adalah rencana Sim Suryon dan Logan Lee agar berhasil menangkap Jo dan Selanjutnya di pelabuhan Busan, Sokhun telah bersiap menunggu kedatangan Jo dan Tak lama sebuah kapal datang dan memberikan box besar pada Sok hun Namun ternyata Sok hun ditipu karena Jo dan Tae tak ada di dalam box itu. Logan kemudian mengerahkan seluruh orangnya untuk mencari Jo dan Tae. Sementara itu Jo dan Tae terlihat berenang dan berusaha kabur karena sudah berpikir jika Sok hun akan mengkhianatinya. Sim Suryon yang tak bisa menemukan Jo dan Tae hingga pagi, Akhirnya memutuskan untuk memasang jebakan dan membuat Joe Dante menjadi buronan nasional agar tak bisa pergi kemanapun. Semua kejahatan Joe Dante diangkat ke media dan menjadi berita nasional. Bahkan Logan Lee bersedia membayar 2 juta dolar untuk orang yang berhasil menemukan Joe Dante. Joe Dante bahkan tak bisa bepergian dengan tenang karena semua orang mengincarnya. Dalam pelariannya ketika melihat anak kecil yang mengemis, Joe Dante kembali teringat masa lalunya. Joe Dante juga merupakan seorang pengemis saat masih kecil. Tak hanya itu Joe Dante juga telah menjadi korban perampokan ketika masih kecil saat dia mengemis. Bahkan Joe Dante dipukuli oleh orang-orang. Saat melewati sebuah warung, Joe Dante kembali hampir tertangkap namun Joe Dante dengan gesit berhasil kabur. Karena tak ada tempat untuk pergi, Joe Dante kemudian melukai wajahnya sendiri agar tidak dikenali oleh orang-orang. Selanjutnya Berona mengunjungi Hayuncul yang masih kritis di rumah sakit. Bahkan untuk pertama kalinya, Berona memanggil Hayuncul dengan sebutan ayah. Di sisi lain, Sang A dan Ki bertengkar di penjara. Tak lama Kang Mari datang membawa pesan dari Min Hyuk yang mengatakan jika Min Hyuk akan ikut wajib militer. Selain itu Kang Mari juga mengatakan jika Sim Suryon telah membeli apartemen milik Ki setelah itu Sang A dan kembali bertengkar dan mengatakan akan bercerai. Selanjutnya Chon Jin kembali menanyakan putrinya kepada Ha Eng dan berbicara seperti orang gila. Dokter menjelaskan kepada penyidik jika Chon Jin mengalami demensia dan tak bisa melanjutkan penyelidikan. Di sisi lain, Sim Suryon memberitahu Berona jika beberapa sekolah di Amerika telah menerimanya. Namun Berona mengatakan jika dia tidak bisa pergi sebelum Ha Yun Chul tersadar. Namun Sim Suryon mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan Hyein akan menjemput Berona di bandara. Selanjutnya Kang Mari melaporkan pada Sim Suryon jika dia berhasil membeli lima unit di Hera Palace. Namun Kang Mari masih bingung kenapa Sim Suryon melakukan hal itu. Sim Suryon kemudian menjelaskan jika Joe dan Tae terobsesi dengan Hera Palace dan mungkin akan terjadi hal buruk nantinya. Sim Suryon juga mengatakan pada Kang Mari, "Jika dia dan Logan Lee akan segera bertunangan, berikutnya Sim Suryon dan Logan Lee mengatur strategi agar Joe dan T masuk dalam jebakan mereka." Sim Suryon juga mengatakan jika ia telah membeli 90% unit di Hera Palace. Setelah itu, Logan Lee mengatakan jika so Jin mengalami demensia dan menunjukkan rekam medisnya. Namun, Sim Suryon masih belum percaya dan yakin jika so Jin terkena demensia. Malam harinya Joe dan T menemui sekretaris Joe yang sedang merawat ibunya. Karena ada petugas yang menjaga sekretaris Joe, akhirnya Joe dan T disembunyikan. Setelah petugas itu pergi, sekretaris Joe kemudian memberikan makanan pada Joe dan T. Sekretaris Joe juga mengatakan jika dia akan bergabung dengan Joe dan T hingga akhir. Sekretaris Joe juga memberitahu kabar pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon di Hera Palace. Joe Dante kemudian meminta Sekretaris Joe untuk menyiapkan bom. Selanjutnya pada hari pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon Sekretaris Joe memberikan Joe Dante bom dan seragam kebersihan untuk menyamar. Sekretaris Joe juga memberikan kunci penthouse pada Joe Dante dan segera pergi. Sekretaris Joe kemudian menelpon polisi dan melaporkan Joe Dante, namun tiba-tiba Joe Dante memukul kepala Sekretaris Joe dan langsung membunuhnya. Selanjutnya di Hera Palace, Joe Dante yang telah menyamar memasang dan meletakkan bom di tempat yang strategis. Setelah semua selesai Joe Dante kemudian ke penthouse dan melihat Logan Lee dan Sim Suryon. Setelah itu Logan Lee dan Sim Suryon menuju tempat acara, namun tiba-tiba Sim Suryon mendapat sebuah telepon dari Joe Dante yang memintanya datang ke penthouse. Joe Dante juga mengatakan telah memasang bom di Hera Palace. Logan Lee kemudian mengevakuasi semua orang dengan bantuan Kang Mari dan tim keamanan serta bantuan dari anak-anak Hera lainnya. Sementara itu Sim Suryon menemui Joe dan Tae di penthouse. Joe dan T kembali mengancam Sim Suryon dengan alat peledak bom di tangannya. Sim Suryon kemudian mengeluarkan pistol yang telah dia persiapkan di balik gaunnya. Joe dan T kemudian memberitahu Sim Suryon tentang masa lalunya sebenarnya. Dan ternyata Sim Suryon mengetahui hal itu dan orang tua Joe Dante yang tinggal di tanah itu tanpa izin. Sim Suryon kemudian menembak Joe Dante di dada kanan dan kirinya. Joe Dante pun terjatuh setelah ditembak oleh Sim Suryon. Namun saat Sim Suryon lengah dan berniat mengambil alat peledak bom itu, Joe Dante kembali menyerang Sim Suryon dengan pecahan botol. Akhirnya terjadi perkelahian antara Joe Dante dan Sim Suryon. Setelah itu Sim Suryon kembali mengambil pistol dan menodong Joe Dante. Sementara Joe Dante berhasil mengambil alat peledak bom itu. Setelah itu Sim Suryon menembak Joe Dante tepat di dahinya dan membuat Joe Dante terjatuh. Namun sayangnya di saat bersamaan Joe Dante berhasil menekan tombol peledak bom itu. Seluruh bom itu pun akhirnya aktif sementara Joe Dante jatuh ke air mancur hera. Setelah itu bom seketika meledak dan menghancurkan seluruh bangunan Hera Palace. Hera Palace jatuh runtuh karena bom yang dipasang Joe Dante, sementara Sim suryon masih berada di penthouse. Akankah Sim suryon selamat dari ledakan bom itu? Lalu apakah Jo Dante benar-benar meninggal? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.